Saya usai prioritene kajian Nabi nu naro setan munggah nu diantem lintang. Tapi intine tadi setan relatif kebel. Jadi Kiai sing nerus-nerus non, tapi nu rarok kita be. Tapi kalau bolak-balik berungu Kiai guru-guru kalau ada setan sing cerdas itu saya usai mengakses langit, barang akses langit diantem, napa? Bentang, nu terus goblok. Barang goblok jadi jadi gerdu. Kalau ada gerdu, aku setar, wes. Goblok, <tik> bukti nak goblok milah kok wet preng roh akai rini <tik> Ah milah wet wet seng api cemoro roh kok wet apa? saking gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, lintang gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, suwi gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, suwi gokpi, gokpi, hilang cari gokpi, gokpi, gokpi, gokpi, cari gokpi, gokpi, setan yang was idiot bergabung dikantam apa? entah nah percaya takoi kemana-mana <laughs> ketemu takoi tapi disa disa ceritanya macam-macam tapi ngajar orang disa disa orang ada dari kedua aku menung so kalah hubyuk terus jadi kedua aku kan seneng gak ada cerita kalah hubyuk terus <laughs> <laughs> tapi, kalo, setuju, sing, jadi orang kedua tapi kalau rada setuju yang pertama jadi kedua aku setan yang was apa? terus keblek bergabung dikantam apa? itu enggak, kalau sering Iya ya bae gerduwo tak deraku sering wonten nggih, teng nggih katak mau ngretos. Ngene iku ora nduk kamanusan utawa cicak ta Ya bahaya iku wis gebleg iku. Lajeran